Ya, di sini kita ada kedatangan camper wrecking ini ya. Campernya ini udah catnya yang cat bekas catan ya. Kita harus buang dulu nih. Yang pertama bahan kita sediakan ini thinner ya. Thinner terus kita sediakan plastik juga ya. Kita gunakan thinner Impala. Lubangi dulu, dijamin ini enggak ribet ya. Untuk kandang pas ini, pertama kita guyur dulu nih ya, guyur dengan thinner. kita masukkan ke dalam plastik ya ini fungsinya plastik ini buat menutup udara atau uap thinner ya kita tambahin thinner lagi kita lipat gini aja Sebelum dilipat pastikan ini ke bahas rutinar semua ya Lepatkan saja Setelah dirasa semua udah terkasih thinner ya Kita lipatkan sedikit lipatkan saja usahakan karena ini plastiknya enggak ada jadi kita plastiknya terlalu kecil kita tutup aja usahakan jangan sampai uapnya keluar ya kita tunggu beberapa saat kurang lebihnya setengah jam ya ya sob setelah dirasa Udah 30 menit Atau kurang lebih setengah jam ya Kita lihat Dan ini Setelah kita menunggu Cat jadi rontok ya rontok setelah rontok ini kita bersihkan kita bersihkan kita sapukan ya kita juga bisa gunakan kape ya ternyata ini terlalu lama ya terlalu lama ditimbunnya kalau buat kalian usahakan karena ini tutorial. Jadi kita nggak lihat dulu tadi ya. Kalau kalian nanti bisa dilihat-lihat dulu apakah usah, apakah udah mengembang atau udah merontok atau belumnya. Kalau dirasa udah merontok langsung aja kalian dibuka ya. Kalau ini terlalu diendapkan terlalu lama, kayaknya tadi ini lebih dari setengah jam ya. Kalau sudah gini pekerjaan pasti akan lebih cepat ya, tanpa harus lama-lama bekerja. Jadi tim ini cuman lamanya lama nunggu aja. jika dirasa ini juga belum kita bas, kita bisa dikasih tinar lagi aja di lagi tinar aja nggak usah dikasih atau nggak usah dimasukin lagi ke plastik ya karena di gini juga udah mengembang ya udah merontok Sudah gini, tinggal Di dibersihin lagi, terus diamplas aja. Ini udah mudah ya? Terima kasih sudah menonton. Jika ini bermanfaat, jangan lupa subscribe-nya ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.